Seorang perempuan umur 29 tahun di ruang perawatan dengan diagnosa COVID-19, pasien sering terlihat menangis dan selalu mengatakan tidak mungkin terinfeksi COVID-19. Karena selama ini sudah selalu berusaha menjalankan protokol kesehatan. Berada pada fase berduka, apakah pasien pada kasus tersebut? Pilihan A. Anger, pilihan B. Denial, pilihan C. Depresi, pilihan D. Bergaining, pilihan E. Acceptance. Oke, teman-teman silakan menjawab dulu uh, soal nomor satu ini. Oke, okay. jadi uh, untuk pembahasannya jawabannya adalah bergaining, ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu teman-teman. Jawabannya kenapa bergaining? Yaitu bergaining itu adalah penawaran, ya. Jadi setelah kemarahan mulai pudar, mulai timbul perasaan bersalah diiringi dengan pikiran kalau saja seperti kalau saja saya memanggil dokter lebih cepat, ini contoh ya, contoh dari uh, maksud dari kata "dari penawarannya" atau "begini". Atau kalau saja saya sadar sebelumnya dan sebagainya, fase ini adalah fase pertahanan yang paling lemah dalam melindungi seseorang dari kenyataan yang menyakitkan. Pada fase ini, seseorang mulai percaya terhadap apa yang sudah menimpanya. Nah, kalau dia... Uh, marah atau anger ini uh, Itu memudarnya efek penyangkalan dan isolasi Akan diiringi dengan rasa sakit yang belum bisa diterima seseorang Nah seseorang dengan rasa sakit Rentan terpicu emosi untuk melampiaskan rasa sakitnya lewat kemarahan Nah kalau dia depresi Dapat dikatakan uh, Apa ya Berisi kesedihan, yaitu kekhawatiran dan penyesalan, pada fase ini dapat berakhir ketika seseorang mendapatkan klarifikasi dan jaminan yang dapat meyakinkan bahwa hidup mereka akan baik-baik saja. Lalu penerimaan atau acceptance ini, yaitu si pasien uh, akan melakukan penerimaan tidak selalu menjadi tahap yang membahagiakan atau membangkitkan semangat. Nah, pada tahap ini tidak berarti seseorang telah melalu, melewati kesedihan. Jadi, seseorang mungkin akan merasa perubahan besar dalam hidupnya. Jadi, teman-teman jawabannya adalah bergaini, ya Kita mau kembali dulu melihat uh, soal nomor satu hmm. tadi ya. Jadi, kita mau... Uh, melihat kata kuncinya adalah si pasien ini kan usia 29 tahun lalu didiagnosa covid 19 lalu si pasien uh, sering terlihat menangis dan selalu mengatakan tidak mungkin ya tidak mungkin dia terinfeksi covid 19 tapi kenyataannya memang didiagnosa oleh tenaga medis si pasien ini positif covid 19 jadi jadi jawabannya adalah bargaining ya atau penawaran Oke okay. kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. soal nomor 2 seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di rumah sakit karena mengeluh nyeri abdomen sebelah kanan yang menjalar ke pinggang Skala nyeri 7 Jadi skala nyeri itu ada, adalah ada 10 ya 0-10. Nah nyeri seperti ini melilit yang membuat tidak dapat beraktivitas. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Berikan lingkungan yang nyaman B. Mengajarkan teknik, teknik napas dalam C. Berikan asupan nutrisi yang baik D. Berikan asupan cairan yang baik E. Anjurkan istirahat yang cukup Oke teman-teman silakan menjawab dulu Soal nomor 2 ini Oke, okay. saya akan membahas uh, pada soal nomor 2 ini. Jadi memang kata kuncinya di situ adalah si pasiennya berusia 30 tahun, lalu mengeluh nyeri abdomen sebelah kanan yang menjalar ke pinggang. Lalu skala nyeri 7, itu berarti dia sudah mengalami nyeri sedang, teman-teman ya. Nyeri seperti melilit yang membuat tidak dapat beraktivitas. Nah, kalau sudah seperti ini, kata kuncinya yang teman-teman lihat, berarti jawaban yang paling tepat adalah teman-teman harus mengajarkan teknik napas dalam. Ya, teman-teman harus mengajarkan teknik relaksasi napas dalam agar nyerinya bisa berkurang. Ya, agar si pasiennya bisa nyaman, lalu si pasiennya tidak merasakan nyeri lagi, dan nyerinya bisa uh, semakin membaik. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah teman-teman harus mengajarkan teknik napas dalam. Jawabannya adalah jawaban B. Oke. Okay. Untuk itu teman-teman selalu dukung YouTube CPNS Indonesia dengan cara like, subscribe, dan share. Oke okay, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 3. Nah pada soal nomor 3. Seorang remaja umur 16 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis DHF Dari hasil pengkajian ditemukan trombosit 18.000 unit per liter ya. Lalu dokter menginstruksikan untuk memberikan terapi cairan 3 Clof NaCl 0,9% dan 24 dalam 24 jam dengan faktor tetes 20 tetes per menit. Berapa tetes per menitkah pemberian cairan pada kasus tersebut? Pilihan A, 14 tetes per menit, B, 21 tetes per menit, C, 28 tetes per menit, D, 35 tetes per menit, E, 42 tetes per menit. Oke, teman-teman silahkan menjawab dulu untuk soal nomor 3 ini. Oke, okay, jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan B, yaitu 21 tetes per menit. Dimana rumusnya itu adalah jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi lama pemberian dikali 60. Ya, jadi jawabannya 21 tetes per menit. Oke, okay. untuk soal nomor 4, uh, seorang perempuan umur 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis tifoid. Dokter menginstruksikan untuk memberikan antibiotik Ceftriaxone 1 kali 1 gram melalui intravena. Lalu satu vial obat berisi 1 gram sepotaksim yang akan diencerkan dengan 10 ml Liter dengan dan akan dimasukkan ke dalam NACL 0,9% 100 cc dalam setiap pemberiannya. Berapa tetes per menitkah pemberian obat tersebut jika harus dalam waktu satu jam dengan faktor tetes 15? A, 26, B, 27, C, 28, D, 29, E, 30. Oke, teman-teman silahkan menjawab dulu pada soal nomor 4 ini Oke, okay, teman-teman jawabannya adalah pilihan C, 28 tetes per menit. Oke, okay, kita uh, lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan umur 22 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena menderita penyakit tipoid. Dari hasil penggajian ditemukan klien mengalami demam yang naik turun. Demam semakin meningkat jika sore hari. Klien mengeluh, mual, sakit menelan, turgor kulit menurun lemas, tekanan darah 100 per 60 mm hidrogium, suhu 39 derajat celcius, Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat dalam mengatasi kasus di atas? Pilihan A, berikan asupan cairan yang banyak. Pilihan B, gunakan jaket dan selimut tebal. Pilihan C, berikan kompres sangat. Pilihan E, berikan kompres dingin. Dan pilihan E, anjurkan untuk bed rest. Oke, teman-teman silakan untuk menjawab dulu soal nomor 5 ini. Oke, okay, kita lanjut pembahasan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah berikan asupan cairan yang banyak. Karena di uh, kata kuncinya, seorang perempuan umur 22 tahun, lalu dari hasil pengkajian ditemukan klien mengalami demam yang naik turun. Nah, lalu si pasiennya demam semakin meningkat jika sore hari, lalu Klien mengeluh mual, sakit ngelan, turgur kulit menurun, lemas. ya Jadi memang kata kuncinya ini dan rasionalnya memang harus kita memberikan asupan cairan yang banyak. Karena si pasiennya kan sudah mengalami demam naik turun pada sore hari. ya Lalu si pasiennya juga mengeluh mual dan turgur kulit menurun lemas. Jadi memang... Jawaban pilihan A adalah jawaban yang paling benar dan tepat, memberikan asupan cairan yang banyak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Seorang perempuan umur 45 tahun dirawat di rumah sakit karena tiba-tiba jatuh saat berjualan keliling. Perawat sedang meminta pasien untuk mengangkat tangan dan kaki kanan pasien, namun hanya bisa menggeser. Berapakah kekuatan otot pasien pada kasus di atas? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Oke, okay, teman-teman silakan dulu untuk menjawab soal nomor 6 ini. Oke, di pembahasan bahwa jawaban paling benar adalah kekuatan ototnya dua. Kenapa? Karena memang kata kuncinya di sini, uh, seorang perempuan umur 45 tahun dirawat di rumah sakit karena tiba-tiba jatuh saat berjualan keliling. Nah, lalu si, uh, si perawatnya sedang meminta pasien untuk mengangkat tangan dan kaki kanan. Pasien namun hanya bisa menggeser. Nah, di sini di pembahasannya bahwa Uh, kalau dia derajat 0 itu tidak dapat tidak terdapat kontraksi otot sama sekali. Jadi di sini uh, pada derajat nol si pasiennya mengalami lumpuh total ya. Lalu kalau di uh, derajat 1 itu terdapat sedikit kontraksi otot namun tidak dapat menggerakkan persendian ya. Itu untuk derajat 1. Lalu kalau derajat 2 pasien mampu menggerakkan bagian ekstremitas namun gerakan ini tidak mampu melawan gaya berat. Misalnya pasien mampu menggeser lengan namun tidak dapat mengangkatnya. Nah, jadi sesuai deh ya. Sesuai ya dengan kata kunci pada pada kasus nomor 6 ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah derajat 2. Nah, kalau dia derajat 3 teman-teman Kekuatan otot sangat lemah, akan tetapi anggota tubuh dapat digerakkan melawan gaya gravitasi. Kalau derajat 4 itu kekuatan otot lemah, tetapi anggota tubuh dapat digerakkan melalui gaya gravitasi, namun dapat pula menahan sedikit tahanan yang diberikan. Nah kalau dia derajat 5 itu tidak dapat, tidak didapatkan kelumpuhan atau kondisinya normal. Oke okay, itulah teman-teman pembahasan pada soal nomor 6 kita lanjut ke soal nomor nomor 7 nah pada soal nomor 7 Seorang laki-laki umur 35 tahun dirawat di rumah sakit karena diare yang tidak berhenti sejak 2 hari yang lalu. Lalu, BAB 8-10 kali per hari. Muntah sudah 5 kali. Tekanan darah 100 per 60 mm hidrogium. Suhunya 38,9 derajat celcius. Nah, respirasi rate-nya 24 kali per menit head rate 100 kali per menit lalu mukosa bibir kering tampak lemas nah pertanyaannya apakah tindakan keperawatan utama dalam mengatasi kasus di atas A. berikan lingkungan yang nyaman B. berikan makanan sedikit tapi sering C. anjurkan istirahat yang cukup D. kompres pakai air dingin lalu E. berikan asupan cairan Nah, teman-teman silakan jawab dulu soal nomor 7 ini. Oke, okay. nah pada pembahasannya adalah uh, jawaban yang paling benar itu Pilihan E, memberikan asupan cairan Nah di mana kata kuncinya memang seorang laki-laki di sini Usia 35 tahun, dirawat di rumah sakit karena diare yang tidak berhenti sejak 2 hari yang lalu Lalu pasien BAB 8-10 kali per hari Nah muntah sudah 5 kali Nah di sini Uh, kata kuncinya sudah jelas bahwa si pasiennya sudah mengalami diare 8-10 kali lebih per hari. ya Lalu tampak mukul sabi berkering dan si pasiennya uh, lemas. Lalu si pasiennya muntah sudah lima kali. Makanya uh, kita sebagai perawat itu harus memberikan asupan cairan agar uh, kondisi si pasien membaik dan mukosa bibir keringnya itu dapat teratasi lalu si pasiennya tidak tidak ini ya tidak mengalami diare lagi makanya diberikan asupan cairan Oke, teman-teman selalu dukung YouTube CPNS Indonesia dengan cara like, subscribe, dan share. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, pada soal nomor 8 ini, seorang perempuan umur 49 tahun dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba tidak dapat menggerak tangannya sebelah kiri. Dari hasil pengkajian pasien tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki, kaki kirinya sama sekali. Nah, tekanan darah di sini 120 per 80, head rate-nya 18 kali per menit, respirasi rate-nya 89 kali per menit. Lalu, apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah pada kasus di atas? A, memberikan kompres hangat, B, mobilisasi pasien setiap 2 jam, C, melakukan uh, message punggung, lalu D, melakukan latihan room. Lalu untuk pilihan E itu memonitor kulit klien atau kulit pasien. Oke, teman-teman silakan jawab dulu untuk soal nomor 8 ini. Oke, okay, pembahasannya adalah uh, jawaban yang paling benar dan tepat itu kita harus melakukan latihan range of motion. Artinya di situ kita harus melatih kekuatan otot pasien, lalu kita uh, memberdayakan pasien untuk bisa melakukan latihan ini dengan cara kita mengajarkan pelan-pelan, mengedukasi si pasien, lalu mengajarkan si uh, keluarga pasien untuk bisa melakukan latihan range of motion ini. Artinya di sini kita sebagai perawat harus bisa mengedukasi dan memberikan penjelasan dan melakukan latihan e, ROM ini secara baik dan tepat, ya. Nah, kenapa di sini e, jawabannya pilihan D melakukan latihan ROM? Karena memang si pasien ini tidak dapat menggerakkan tangannya sebelah kiri dan uh, kaki kirinya sama sekali berarti si pasien ini mengalami stroke ya Jadi teman-teman harus mengajarkan dan melakukan latihan room ini Oke okay. soal nomor 9 teman-teman. Seorang perempuan umur 58 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis kanker payudara stadium 4. Pasien mengeluh nyeri skala nyerinya 8. Nah, skala nyeri itu 0-10 ya teman-teman. Lalu nyeri sudah dirasakan sejak 8 bulan yang lalu, semenjak dinyatakan menderita kanker payudara yang membuat si pasien mengalami kesulitan beraktivitas. Lalu pertanyaannya, apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus di atas? A. Nyeri akut, B. Nyeri kronik, C. Risiko infeksi, D. Defisit perawatan diri, E. Gangguan mobilitas fisik. Nah, teman-teman silakan jawab dulu untuk soal nomor 9 ini. Oke, okay. jadi pembahasannya teman-teman, uh, jawaban yang paling benar itu adalah nyeri kronik. Nah, nyeri kronik ini adalah uh, si pasiennya mengalami nyeri itu lebih dari tiga bulan, ya, itu dikatakan nyeri kronik. Jadi nyerinya itu sudah uh, sudah berangsur lama dan mungkin kondisi pasien sudah mengalami uh, apa namanya keadaan yang yang sudah lama dialami nyerinya dan mengalami uh, kondisi yang memburuk ya. Jadi mungkin uh, kondisi penyak penyakitnya uh, tidak sembuh, makanya si pasiennya mengalami nyeri yang hebat. Nah, di mana kata kuncinya si pasiennya ini umur 58 tahun mengalami kanker payudara stadium 4. Nah, kalau stadium 4 itu sudah mengalami uh, Stadium yang separah ya teman-teman ya. Lalu uh, kondisi si pasiennya sudah uh, sudah kondisi buruk dan si pasiennya mengalami nyeri skala 8. Ya. Lalu dikata kuncinya di sini, kenapa dia harus pilihan B nyeri kronik? Karena nyeri yang dialami si pasien atau yang dirasakan si pasien sudah 8 bulan yang lalu teman-teman. Makanya dikatakan dia nyeri kronik. Ya, lalu semenjak dinyatakan menderita kanker payudara, membuat si pasien mengalami kesulitan beraktivitas. Ya, jadi jawaban yang paling tepat dan benar itu adalah pilihan B. Pasien mengalami nyeri kronik. Oke, okay, kita lanjut ke soal nomor terakhir, teman-teman ya. Jadi untuk uh, episode hari ini, kita membahas hanya 10 soal dulu, teman-teman. Jadi soal nomor 10 dikatakan bahwa seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa infeksi paru. Lalu si pasien mengeluh sesak dan berat saat bernapas. Apakah tindakan yang tepat untuk mengatasi kasus tersebut? A. Memberikan semi eh, Memberikan posisi semifowler. Fowler lalu menganjurkan minum air hangat, lalu si uh, pasiennya harus diajarkan teknik batu efektif, lalu pilihan D menganjurkan makan sedikit tapi sering, pilihan E membantu beraktivitas sesuai kemampuan. Oke, teman-teman silakan uh, jawab dulu soal nomor 10 ini. Oke, okay. jadi jawaban yang paling benar adalah pilihan A: memberikan posisi semi-fowler. Kenapa? Karena memang uh, si pasiennya mengeluh sesak dan berat saat bernapas. Jadi, kita harus memberikan uh, posisi semi-fowler agar sesaknya itu dapat berkurang dan si pasiennya dapat bernapas dengan baik. Ya, itulah kata kuncinya, teman-teman. Kenapa harus jawabannya? memberikan posisi semifolar oke teman-teman uh, cukup sekian untuk uh, pembahasan soal keperawatan menikel bedah mohon